Selamat sore teman-teman semua, kita buka pertemuan kita di dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat sore hari ini, kami bisa berjumpa di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas mengenai database dan juga mengajarkan tapi kami biar kami menolong kami, agar kami bisa menyelesaikan tugas kami pada hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Silahkan dinyalakan kameranya teman-teman, kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini ya. Baik, lihat ke kamera semuanya teman-teman, senyum. Tiga, dua, Teman-teman ada berita bagus untuk minggu depan ya. Kita ada libur satu kali. Bisa libur, bersyukur bisa libur. Jadi tidak perlu pengganti. Jumlah pertemuannya nanti pas sampai terakhir itu 16. Jadi minggu depan gantian dengan teman-teman kelas B ya. Kalau teman-teman kelas B besok mereka libur. Kalau teman-teman minggu depan. Jadi pas Rabu-Kamis jumlah pertemuannya sama. Hari ini kita ke morning dulu, minta bantuan silahkan teman-teman bisa presensi untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita hari ini pertemuan 13, akan membahas tentang database. Ada uh, lab 5 yang kita kerjakan di hari ini. Kita akan coba bangun sebuah database server. Nah Nanti di akhir setelah teman-teman membuat database server itu, kita bisa mengakses dan melihat di aplikasi webnya itu seperti apa dengan mengakses database kita lalu ada rekaman yang sudah dipersiapkan siapa tahu teman-teman nanti membutuhkan step by stepnya sudah ada bantuannya terus ada kuis kecil silahkan dikerjakan dan untuk assignment silahkan dikumpulkan tapi assignment hari ini seperti ini teman-teman Nanti kan teman-teman mengerjakan lab 5. Nah, di lab 5 ini ada step yang paling terakhir, itu menampilkan web aplikasi webnya, kan? Nah, pada saat aplikasi webnya itu sudah tampil, dia bisa insert data. Bisa insert, update, sama delete data. Nah, nanti yang dikumpulkan di sini adalah yang datanya ada data teman-teman. Jadi, first name, last name teman-teman, nomor handphone teman-teman, sama email teman-teman. Kalau misalnya sudah berhasil uh, dikerjakan, itu di screenshot berarti data teman-teman sudah berhasil diinputkan di, di screenshot di-input ke assignment ini. Jadi itu yang akan digunakan untuk menjawab assignment hari ini. Ini teman-teman untuk yang uh, database. Jadi ada empat yang dibahas: Amazon RDS, kemudian DynamoDB, Redshift sama Aurora. Nah labnya itu kita akan bikin database server. Terus nanti kita Mulai nyoba ya, si aplikasi webnya itu. Terus, nah ini uh, skenario-nya. Nanti harapannya sih seperti ini. Bisa ngakses ya, kita buat security group seperti ini. Terus, ada bikin VPC juga, VPC security group. Kemudian bikin database subnet group. Bikin Amazon RDS DB-nya. Ada empat task pokoknya ya. Create security group for the RDS database instance create a database subnet group, create Amazon ads database instance sama yang terakhir interact with your database. Nah, yang di sini teman-teman, ini mohon agak sabar pada saat dia create ya. Nunggu gitu, agak, agak nunggu. Boleh ditinggal dulu, silahkan. Nanti kalau sudah beres, yang keempat ini nampilin aplikasi webnya. Kalau butuh bantuan boleh cek dari rekamannya. Cuman rekamannya sudah dipercepat ya teman-teman, enggak? -teman. Dia menunggu gitu ya, udah di-skip. Cuman memang nunggu. Oke, okay, itu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman?